dia kemalangan dengan belalang so, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TKA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 Jaga kesehatan, pastinya, cuy. Ya, oke, sudah lama banget ya. Kita nggak mereaksi lagi lawakan-lawakan uh, dari sepatu, cuy. Ya, sepatu, sepatu Reunion Live cuy. Ya, oke, di sini saya akan memilih requestan dari teman-teman kita, cuy. Sebenarnya banyak ya yang dipinta oleh teman-teman kita, tapi saya akan memilih ya untuk hari ini, cuy. Seperti biasa, saya akan mereaksi ini 3 part, ya, uh, part pertama, part kedua, dan part ketiga layaknya project lawak, cuy. Ya, dan di sini judul. Sepat Putri live yang kita akan reage itu adalah sepatu Renan live Alpuasa 2020 cuy ya. Episode yang pertama cuy, episode yang pertama. Mengapa saya tertarik ingin mereaksi video ini cuy? Karena di sini thumbnailnya ada bintang tamunya ada Afifa lagi cuy ya, Afifa oke sebelum kita lanjut buat orang semua jangan lupa di like ya video ini cuy ya uh, saya berharap banget korang bisa bantu like komentar di video ini cuy ya karena berkat komentar korang atau like korang bisa membantu saya untuk mendekati algoritma youtube cuy ya karena algoritma youtube sekarang itu tanpa like dengan komentar itu susah untuk kita dapatkan cuy ya oke langsung aja cuy ya tanpa banyak cakep lagi jom kita tengok videonya Oke, okay, videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi, cuy! Tiga, dua, satu! Um. Wah, ini kok kecil, kecil banget suaranya sih? Uh, so, oh, dan, of, of, di sini adminnya nggak pake mic cuy ya? Oh, baru, besar suara anjing Oke uh... Oke okay. <laughs> <laughs> kan? <laughs> <laughs> okay, cuy, saya paham ya uh, Yang dimaksud mihun, kalau di Indonesia itu cakep mihun itu Yang kecil-kecil itu, -kecil yang warna putih gitu ya Tapi kalau di Malaysia ternyata mihun itu sejenis Mie mi tapi yang agak besar gitu ya agak besar nih kayak gini nih si ini agak besar dia ya ya kalau masak kecincang dia aku kok agak besar ya oh boleh eh boleh ah ya ya ya aku nak bagi kau ni Aku cerita dengan kau sebab Kau ni di atas orang lama kampung ni tau Yelah ah, Orang lama, otai Otai, otai oh, kita, kita kampung kita tak ada buat persiapan apa, apa apa Untuk menyambut Ramadan ni Beginilah Bukannya apa Aku selaku benda hari kat kampung ni Hai? Duit sambung tak banyak <laughs> <laughs> Jadi kalau kita nak buat persiapan Macam kau cakap sambut Ramadan tu Agak macam Tak berapa berjaya lah tahun ni Eh Orang selalu suruh sambut raya je Ramadan tu patut kita sambut Duit dan tambah duit kan? Oh, di sini menyambut ya celingan. Tiga belas ratus. Tiga belas ratus. Mangga dikis di sini. Lagipun bukan nyapel. bila sampai ramadhan ini kita jangan membazir-bazir sangat. Yang penting tu ibadahnya tu, suap tu, koto, tak kemas, kubo, berseliga. Kau susun lagi lo tu kan cantik. Saya gua anggal. Kubuk udah <sừng> macam Bukit gitu. Kau tuntung-suntung lagi pulak rumah rumah lain kan Astu <hazul> ni. <bareng> Nanti daya, <tuk> masker, kena kena tu pasal. Ada-ada uh. aja. Ke pasal lampu kau apa lawak sikit. apa kubuk dengan lampu? Bukan kubuk, masuk aku surau. Ha nah Su surau. Kau cantik. Terbiaklah kau ni aku ingat. Eh, beginilah aku nak tanya engkau lah. Surau tu kayak lorong kali je ya. Jalan Uf. Rilang sendiri nak makan kerja-kerja pasal budek tu lah Budak yang berjonteng arah kat keluarga Ha? Burukkan nama kampung kita Eh, pasal dia lah abang aku mati tau Kau tahu tak? Hmm. Ha? Dia uh. tu anak abang aku Pasal dia punya perangai Sampai tu <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Okey-okey-okey okay dah, dah Dia berlupa dialogue dia, ke? Bila dah marah suara tak ada, sabar-sabar <laughs> <laughs> Dah <laughs> <laughs> Eh, nak pergi mana? siapa ini Oke. Ini ada beberapa scene yang sudah saya react, coy ya. Uh, kompilasi gitu ya, kompilasi ada yang saya sudah react di scene yang ini, coy back dia tuh Assalamualaikum Kayak jam ya Assalamualaikum ayah, mak <laughs> Assalamualaikum ayah, mak Ayah, mak Ayah, mak Assalamualaikum Ayah, mak Mandu air <laughs> Keluar <laughs> Ay Ayah, mak uh, Udin dah balik, mak Ayah Assalamualaikum <laughs> Belalang, pasal belalang Mak, Udin, mak bu, Udin Pak Diris Pak kamu dah balik nak? Yeh Pak <laughs> Saya dah saya dah balik Pak Nengis Tak Allah. sangka kamu lama tak jumpa cantik handbag <laughs> Handbag ya yeah, handbag nah, sini, sini. Saya di penjara Saya buat keraftangan 5 tahun mengajar saya erti kehidupan di penjara sana Alhamdulillah yeah. Cuba uh, Pak Nengis Ah, uh, se sepatutnya Pak Deris Ah, uh, tiga hari lepas Ah, uh, mak dan ayah saya datang Katanya Mal. nak ambil barang ni Ah, uh, jadi Tapi, <coughs> tapi, tapi <coughs> Mak Mak ayah saya tak datang Tiga hari lepas, tapi saya say, cakap say, ini tak ada Mak, ayah, assalamualaikum Mak, <coughs> huh, tak ada Sabar sikit, Dez Bagi Pak Deris jelaskan pada budin. Ke Kenapa Pak Deris? Kenapa Pak Degis? Budin Masa hari yang sepatutnya mak ayah kamu melawat kamu Dalam perjalanan Kemalangan, kemalangan Budin. Meninggal Astaga Betul ke ni Pak Degis? Betul Dia kemalangan dengan belalang Hahaha <laughs> <laughs> Sabar, Buding? Takkanlah telah sebab belalang, Pak Diris! <laughs> Apa dah jadi sebenarnya Pak Diris? Mak ayah saya. Kenapa Pak Diris? <laughs> Mak ayah kamu kan kalau melawat kamu naik motor. <laughs> Hari itu pula dilupa pasang visor. <laughs> <laughs> jadi, masa dia tengah bawa, belalang tu masuk mata. Tak nampak. Tak nampak-nampak terentam batu. <laughs> Allah Allah, <laughs> Janganlah kau sedihkan. Kak kampung kita belalang banyak... <laughs> <laughs> <laughs> Dengan kamu sedikan. Berapa tahun saya menanti saat ini untuk saya kembali ke keluarga saya, Pak Dereis. Budin. Uh. Kamu nak jumpa tak belalang yang melangau mak kamu? <laughs> <laughs> <laughs> saya tak nak tahu pasal belalang tu, Pak Dereis. <laughs> saya tak boleh nanti apa pasal belalang Pak Deris pergi, masa tengok kematian tu. Uh. Pak Deris tangkap lalam. <laughs> Untuk tunjukkan pada kamu, itulah puja kematian mak dan ayah kamu. <laughs> <Pak Diris>. Lucu <laughs> banget ya. ya. Pasal abang... ...meninggal orang <laughs> tua ni. Pasal lalam. Oh. Sudah selesai? Alright guys, itu saja untuk video ini. Oke okay. Oke okay, itulah tadi sepatu Renan Live Al Puasa 2020 cuy ya Episode pertama cuy, yang part pertama cuy Jadi buat korang ya, jangan lupa ya Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya Kalau nggak suka dislike aja cuy ya Tapi saya harap banget korang bisa bantu saya untuk me-like video ini Dan komen juga di video ini cuy Dan kita akan lanjut nanti ke part yang keduanya cuy setelah video ini, cuy, seperti biasa saya akan mengupload video ini tuh pagi, siang, dan malam, cuy. Ya, layaknya video-video sebelumnya lah, cuy. Ya, jadi kalau kurang ingin melihat original videonya, nanti saya cantumkan di bawah ya, dari project lawa, cuy. Ya, dan mungkin itu aja, cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you, next. Thank you, next, dan thank you, next. Bye.